Apa kabar semuanya? Hari ini aku akan berbincang dengan salah satu narasumber yang sangat kompeten di dunia properti di channel room A21. Mari kita sapa Bro Dye. Apa kabar Bro Dye? Kabar baik, salam properti. Aduh, ah. ada salamnya ya. Salam properti gini ada ya, guys. Ya. apa? Boleh tahu, Pak? Ini apa? Ini, -ini simbol huruf L. Mm -hmm. L itu apa? Lebak pulus. Oh, nah, jadi kita punya markas ini di Lebak Bulus kawasan yang paling top di Jakarta. Mm, di Kenapa? MRT, ya? MRT terkenalnya mana? Lebak Bulus. Oh iya iya. Itu, ya kan? Oh di markas. di Lebak Bulus itu nggak hanya ada MRT, ternyata Tapi ada Jalan a Dua Satu. Jadi ya. kita sapanya salam properti. Salam properti. Baik Bro, kenapa sih? Haru, uh, kenapa sih Bro bikin nama channelnya jadi Room A 21 satu? Ya, Room A 21 yeah, mm. Kalau dibaca agak lancar kan Rumah dua satu. Rumah dua satu. kan? Nah itu Room A nya itu huruf besar mm. C. A nya itu huruf besar. Artinya apa? Kita memang menspesifik bisnis properti-properti yang di kawasan premium market. Kawasan premium market itu apa? Kawasan-kawasan yang memang lokasinya kita seleksi yang memang uh, lokasi favorit yang dicari orang. Oh. Jadi rumah 21 itu kita memang bisnis properti yang spesifik targeted kawasan-kawasan yang premium. premium harganya, ini, harganya nggak mesti Selatan. mahal ya. Harganya nggak mesti di sini, mahal. Ya, di Jakarta Selatan aja ya. Ya. Nggak, Jakarta Selatan, Jakarta oh. dan sekitarnya oh dan sekitarnya juga okay. uh, kalau boleh tahu pak isi channelnya apa aja? ya sebenarnya bisnis rumah 21 itu sebelum kita bicara isi channelnya mm -hmm. itu bisnisnya kita masuknya itu bisnis di end to end property product ya. mm. properti jasa properti produk front end, mid end, dan back end jadi kita masuk segmen di front-end, mid-end, back-end. Front-end apa? Kita punya bisnis yang namanya uh, property agent, ya, jual beli properti. Kemudian di mid end kita jadi konsultan properti, ya, jasa untuk membantu orang memenuhi kebutuhan uh, propertinya, baik baik pembiayaannya maupun konsultan. Kemudian di back end itu kita punya uh, riset dan kajian seputar properti dan juga digital marketing. Hmm. Nah ini rumah 21. Lengkap ya? Lengkap. Jadi rumah21 itu satu ada namanya portal propertinya, ya, rumah21.com. Kemudian hmm. ada channel Youtube yang sekarang mau kita oh. kembangkan, ya Youtube Rumah21. Kemudian ada sosmednya, ada instagramnya, ada facebook dan hmm, ada, ya? ada twitternya. Hmm. Itu di back end nanti juga akan ada interior-exterior design dan ada juga developer. Kira-kira hmm. gitu. Dukar ya. Aduh, saya tidak pernah mendengar tempat properti Oh, yang... tadi kan nanya channelnya ya? Channelnya kira-kira isinya apa? Khusus yang YouTube tadi ya? Iya. Nah, yang YouTube tadi kita akan kaji uh, ada dua besar ya. Kita akan bicara mengenai real estate dan yang kedua bicara mengenai mortgage atau pembiayaan uh, properti atau pembiayaan rumah. Nah, di real estate kita akan bincang mengenai ada channel namanya Intip misalkan. Oh. Informasi, itu, informasi dan tip membeli properti. Oh. Nah, kita akan bahas, kalau orang mau beli properti, ya kita akan edukasi oh, boleh intip, di situ. intip-intip lah intip. intip. di acara. nggak yeah, kan? perlu, lah, kalau susah buat cari websitenya, kalian bisa nonton di YouTube-nya Ada yeah. acara intip-intip. Nah, yang intip. kedua ada namanya Glamour. Oh, glamor wow. itu Glamour Kids. Oh, nah, glamour. Jadi kita akan bicara mengenai KPR cara memperoleh kredit di bank-bank yang membiayai KPR itu oh. siapa aja, kompetisinya bagaimana, ya kan? Akan sebetulnya. banyak channel-channel e yang mengisi ya, ya Pak. Kemudian ada ya. juga yang review rumah. Nah, review rumah itu kita kasih namanya remah. Apa tuh? <laughs> review rumah. Jadi oh, kayak ya. kira-kira rempah <laughs> Review rumah, tapi ini spesifik yang secondary segmen. Oh, uh, kalau ya. yang primary segmen namanya Taruma. Taruma, Taruma ya asri, ya. uh, tayangan rumah-rumah asri nah, itu khusus. Kita akan review apa namanya perumahan-perumahan primary market di kawasan-kawasan yang memang bagus. gitu. Loh. Nah, channel ini juga sebenarnya ada dua segmen lagi yang kita akan bangun, yaitu segmen. Uh, talk show atau webinar ya kita hmm. akan undang uh, bank pembiayaan KPR dengan developer ya kita akan berbincang mengenai uh, properti dan mortgage nah, kemudian hmm. yang berikutnya kita juga akan buat kan masa pandemi nih C hmm -hmm. Masa pandemi kan banyak developer kan nggak bisa launching produk karena ada kendala nggak boleh mendatangkan kerumunan, kan? Ya, kadang -kadang nah, kita nanti rumah dua, saya aku akan tawarkan launching produk pakai live streaming. Hmm, nah, secara live streaming, ya, semua ada, mau launching pun juga ada. Kurang lengkap apa? Kalian harus datang ya, visit websitenya di www .rum. a dua atau kalian bisa nonton channelnya nya, a 21 satu. Mesti ya. Terus gitu. saya mau tanya lagi nih bro, uh, kenapa sih nggak nggak bisnis yang lain gitu loh kayak kan sekarang kan banyak orang jual-jualan online yang makanan, jualan gitu makanan, ya. yang kala franchise-franchise seperti itu yang kayak Taichan gitu yang banyak cabangnya Taichan di mana Iya, Iya di Sumatera. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> kenapa nih? Kenapa harus? Uh, kenapa sih di masa yang seperti ini berani buat uh, terjun ke properti yeah. gitu? Banyak orang bingung waktu saya mulai bisnis ini karena kok di masa pandemi berani memulai uh, membuka bisnis Tapi mm. ini kan semuanya sebenarnya lebih kepanggilan dan passion Passion, jadi memang dari dari dulu saya passion-nya itu ada di properti gitu ya mm. Itu yang pertama, kedua hampir 15 tahun saya bergelut di uh, sebagai mortgage banker mm. Jadi saya 15 tahun melalui melintang uh, pembiayaan, berkeluar di pembiayaan KPR, di pemilihkan rumah yang sudah biasa berkaul dengan teman-teman dari developer maupun dari broker lah, oleh karenanya saya bikinlah rumah 21 lebih ke passion dan networking oh, gitu. menjaga silaturahmi itu ya, ya. Akan, biar ya. tetap terjalin, menjadi sebuah ya. bisnis ya kan, baik-baik buat kompetisinya nih bro, uh, uh. di luar sana kan itu udah banyak platform lainnya seperti rumah.com terus yeah. ada room uh, satu tiga rumah 123. Uh, rumah 123 dan rumah.com gitu. Yeah. Gimana sih, Bro, buat kayak uh, sebagai pendatang baru bersaing dan berkompetisi dengan platform-platform lainnya yang udah ada gitu. Oke. Okay. Ya, memang di market ada rumah123, rumah.com yang lebih duluan. Nah, sebagai pendatang baru tentu saya akan membuat uh, bisnis nomor 21 yang berbeda dengan dua pendahulu. Ya, beda nomor satu adalah tadi kita hanya mengkhususkan premium market. Baik di primary market maupun di secondary market. Hmm. Itu nomor satu Kedua, kita mengkhususkan hanya properti di Jakarta dan sekitarnya. Jabodetabek. Ya kan? Nah, yang ketiga agen-agennya pun atau properti, kantor-kantor properti yang nanti join dengan kita itu harus berlisensi. Hmm. Tidak setiap orang uh, bisa masuk di rumah 21. Jadi kan di market ada namanya tradisional broker, iya. Kayak calon, ya, dan itu. itu kita tidak akan ketakutan, masuk. ketakutan bertemu dengan orang-orang yang tidak ada lisensinya tapi nah. menjual propertinya ya. itu kan sedikit membahayakan. Ya. Nah, jadi buat kalian jangan pernah takut lagi buat beli properti. takut Di rumah ah, nanti 21. masuk klik aja nih rumah <laughs> 21 ya kan. Kalian bisa pilih kayak shopping loh sekarang beli rumahnya ya Pak. Iya, yeah, yeah, shopping betul. Jadi rumah 21 itu kekuatannya ada di search engine-nya. Iya, yeah, karena kan kalau biasanya orang mau beli rumah, visit dulu survei tempatnya, datang deket-deket. Uh, Atau cari properti agent agentnya dulu Kalau sekarang gak usah, kalian lebih mudah Kalian tinggal visit websitenya Kalian cari rumah yang sesuai dengan spesifikasi kalian Nanti kalian bisa tinggal kontak agentnya Baru kalian tinggal beli Easy loh gitu. Jadi itu di rumah 21 itu Kalau orang mau cari properti ya Dia yeah. lokasi kan Orang mau cari properti pasti lokasi nomor hmm. satu Lokasi di kita pasti premium. Ketik misalkan lokasi di Pondo Indah, kata -kata. begitu kita klik di Pondo Indah, itu yang muncul bukan bukan speknya rumah Pondo Indah mesti kita cari-cari, gitu enggak. Jadi langsung ada map gitu. Map pakai google map. Nah itu langsung ada titik-titik stok rumah yang dijual di kawasan itu. Baik dari maupun primer Jadi langsung bisa lihat zona tanahnya gitu ya? Ya, yeah, ya yeah, dia biasanya bisa. Biasanya kan kita scroll ke bawah kayak yeah, platform yeah. lain atau ya, yeah, ya kan biasanya yeah. langsung dari ya dari campur-campur, campur-campur ribet yeah, ya. Kan? Kalau di rumah 21, buat yang pengen cari properti kalian bisa lihat langsung zona tanahnya. Nah, gitu. Nanti di situ C muncul simbol-simbol rumah, yeah. terus kita pencet sekali dia akan muncul harga plus lokasi lokasi singkat lah misalkan di alam alam segar misalkan apa terus klik klik klik klik klik jadi kita bisa tahu gambar rumah sekilas, plus harga gitu terus kalau kemudian kita lokasinya cocok, harganya cocok itu rumah yang kita incar tadi kita klik dua kali akan muncul detailnya semua speknya dia kamarnya berapa, luasnya berapa, fiturnya apa, selling poinnya apa dan baru setelah tertarik Baru kontak agentnya, jadi agent itu oh, di belakang. Kalau biasanya, ya, hmm. itu kan dimana mana-mana agent yang ada di depan, dimana mana yeah. di jalan. Yeah. ketemu nama agent. Kalau sekarang, kalian datang ke shopping, room, dulu. shopping dulu, di rumah A21, baru kalian ketemu dengan agentnya. Yeah. Yeah. Apapun makanannya, minumannya teh foto. Uh, yeah. <laughs> jadi, sure. cari room, cari yang penting itu rumahnya dulu. <laughs> eh, segala itu belakangnya. Yeah. <laughs> Tapi tapi udah kita filter, jadi bisa. Yang penting nggak sembarang orang bisa jadi agen properti sekarang kalau di rumah dua satu semuanya berdisensi ya. dan aman. Jadi kesimpulannya ya dua, ya agennya kita spesifik, ya kita khususkan, propertinya juga khusus, oh, sehingga iya. saya ingin membangun membangun budaya ya orang kalau mau cari rumah ya ke rumah 21 satu aja. Ya. Enggak usah bingung-bingung, iya. gitu, C. keren ya, keren kan, keren sih, <laughs> langsung bisa lihat zona, <laughs> langsung uh, biasanya ketemunya calo dulu kan, males banget di uh, prospek gitu-gitu, kalian nggak usah takut sekarang tinggal datang ke rumah 21, mau beli tinggal klik, baru kalian hubungin agentnya, baik baik. Demikian perbincangan saya dengan Bro Dy. <laughs> Mari kita akhiri ya ini. Sisinya. Salam properti. Salam properti. Nanti kita akan berbincang dengan narasumber lainnya dan buat kalian yang mau cari informasi tentang harga, lokasi dan informasi tentang properti, kalian bisa cari di website itu www.rooma21 dan buat YouTube-nya kalian bisa subscribe ke Room a 21 Salam properti. Salam properti.